Tahun 2022 merupakan tahun yang berat bagi banyak orang Ujian serta cobaan terus menghampiri masyarakat pasca pandemi menghampiri Indonesia Keluarga, kesehatan, bahkan ekonomi harus bertahan dari beratnya kesulitan yang menghadap Ya begitu pada saya om Saya usaha kecil-kecilan Buat jajan anak om ada pada suami saya Kadang-kadang ada kerjaan Kadang-kadang enggak gitu Tapi Tuhan Yesus sungguh baik om Masih memberkati keluarga saya Walaupun Tuhan itu Ngasih secara Enggak langsung gitu om Ya itulah om kebaikan Tuhan Yesus pada keluarga saya. Anak saya juga, masih oh, pada kecil-kecil, oh, cuma yang kerja, cuma hanya suami. Kan. Ada yang sekolah, berhubung yang sekolah saya tidak mampu. Ya udah putus sekolah, Om. Pokoknya semenjak sekarang kebutuhan sehari-hari juga mulai berkurang. makanya dulu-dulu sebelum pandemi. Nah, gitu. hmm, pencariannya juga. Belum aja, bingung saya. Saya lagi berdoa aja gitu ya, Om sama Tuhan, biar Tuhan buka jalan anak saya, bulan kemarin boleh ikut semester saya mohon-mohon sekolah sama yang atau bagian mitra sekolah udah lama berhenti aja lo kerja aja saya lagi berlayar sesetengah orang buka jalan di mana-mana dan itu sekalipun jalan ke kanan ditutup kiri tutup uh, samping kiri kanan tutup ke atas masih terbuka hmm. masih Tuhan Anggap, Demi, ini, oh apa, Corona ini Ngitin hmm, faktor ekonomi juga sih Namanya lalu itu terpengaruhin gitu Pengaruhin ekonomi kuat gitu biasanya saya begini, nggak sesulit kayak gini Itu sebelum Pengen dagang gitu saya Terus saya kalau modal Pengen dagang, dagang apa aja gitu Keluinkan atau gimana Gitu, kemarin, gitu om um, nah, Usaha sih saya pengen Suami so, saya kan kerja tukang bikin rumah kadang-kadang okay. ada kadang-kadang enggak ini 7 bulan saya bergumul Tuhan tolong Tuhan tahu apa yang kasih butuhkan apa yang kami racakan Tuhan tahu sekarang Tuhan saya baru bekerja lagi oh Tuhan bawa doa saya tiap malam saya bergumul Tuhan tolong saya Kau beri anak saya kesehatan, jauhkan dari marah bahaya, segala penyakit. Saya selalu tidak putus-putus berdoa. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, Kau selalu memberi. Saat keadaan memaksa kita untuk menyerah, saat kita memacu diri kita untuk bisa tetap kuat, ingatlah, jangan pernah lupa untuk meminta bantuan dan kekuatan dari Tuhan yang menjaga kita. Jangan lelah untuk menyebabkan kebaikan. Karena bersama, kita saling menguatkan. Bagi bapak ibu saudara yang ingin terus mendukung program sama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Situ wisati, kami mengucapkan terima kasih, live or better life.